oke okay guys kita lanjutkan perjalanan menu Bandung. aja ditunggu. was was mobil mobil, poho ya? ada pohon konci Gimana mana? Wah lo ngapa pohonan tuh? Oh enam Ya, mati dah. Lekas, kita lanjutkan lagi perjalanan. satu